Halo sobat media, jumpa lagi di Bang Bro Media dalam tutorial desain grafis dan animasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya karena saya akan selalu update video-video tutorial tentang desain grafis dan animasi. Halo teman-teman, jumpa lagi di tutorial Macromedia Place uh, Pelajaran basic-basic dulu ya uh, Kali ini kita akan membahas tentang teks pada makromedia Karena sebagian dari animasi itu kadang-kadang menggunakan teks Terkadang kita gunakan tulisan, angka, huruf, dan sebagainya Bahkan ada kalanya kita memberikan efek teks yang Bapak uh, satu animasi yang benar-benar hanya teks saja seperti membuat logo seperti membuat uh, judul dan sebagainya ya maka pelajaran tentang teks ini pun juga termasuk pelajaran yang penting di makromedia kita tes ya kita coba Uh, teks ini bisa bervariasi modelnya teman-teman ada yang teks uh, animasi bergerak ada yang diam ada yang teksnya dalam bentuk grafis ada yang dalam bentuk vektor sekarang kita bahas satu persat satu aja dulu kali ya oke okay. kita coba teks kita pilih teks kita tekan di sini Selamat datang. Nah, selamat datang. Kita akan mengolah teks ini memiliki warna glowing. Glowing artinya sekitarannya ini ada cahaya-cahayanya gitu untuk memperjelas cahayanya maka kita ganti dulu deh backgroundnya menjadi dark nah ini oke kita langsung menuju propertiesnya kita klik uh, teksnya kemudian kita pilih filter kita tambahkan add filter kita isi glow nah seperti ini teman nah, glow ini bisa kita rubah warnanya ganti jadi putih, kemudian ketebalannya juga kita bisa atur, begitu. Nah, kemudian uh, teks yang sudah kita buat ini pun juga masih kita bisa kita olah menjadi animasi. mau kita gerakan atau mau kita uh, apa jalankan, bisa nah, masih bisa. Dan dia akan berikut bergerak berikut dengan efek-efeknya. Misalnya dari sini pindah ke sini atau kebalik ya kebalik kayaknya. Link dari bawah ke atas. Dari bawah itu kecil, kecil, lantas jadi besar. Kita create motion tween. Coba enter ya. selamat datang nah ini setelah itu pun masih kita bisa kita olah, tapi mengolahnya menggunakan ini menggunakan selection tool ya filter, nah filternya kan glow sudah ada sekarang kita tambahkan lagi gradient glow dengan warna yang berbeda gradient glow black kuning ke hijau hmm. dengan ketebalan yang kita coba ya jalankan kenapa yang di bawah berubah yang di atas enggak, karena dia sudah terpisah oleh keyframe terkunci jadi oke, okay. jadi kalau mau uh, dengan glow nya sama, maka kita selesaikan dulu pada frame 1, baru kita jadikan dia anime. 5 frame, kita tambahkan 8 keyframe lagi, kita pindahkan lagi seperti, seperti yang tadi ya, gede, nah, enter sekarang, oke, okay, selesai, Oke, okay, barangkali itu dulu ya, untuk teks pertama. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi di Media Flash Tutorial. Kali ini masih membahas masalah teks ya. Bukan masalah sih. Membahas tentang penggunaan Macromedia untuk mengolah teks. Uh, pada kesempatan ini kita akan mengubah teks yang uh, ada di makromedia itu menjadi animasi shape menggunakan teks sebagai shape shape itu dalam artian dia objek objek yang uh, memiliki vektor oke okay. uh, kita buat contoh kita masuk ke frame 1 kita tulis angka 5 5 kita gedein ya 5 kita ubah size nya rusak oke okay. pada frame 10 kita insert key frame kita ganti tag nya menjadi keempat 120 20 frame lagi 3 30 20 lagi 2 dan di 40 20 20 20 20 20 20 20 20 kita 20 20 20 20 20 20 20 20 20 untuk mengubahnya menjadi shape maka kita harus break apart. Klik kanan pada teksnya ada huruf li angka 5 break apart. Ada angka 4 juga. Kita break apart juga. Tandanya break apart itu begitu diklik break apart dia uh, menjadi ada bintik-bintik seperti ini, teman-teman. Artinya itu bisa kita olah bisa dihapus, bisa dibersihkan, bisa dibengkokkan, gitu. seperti kita sudah membuat, uh, luki, melukisnya sendiri, gitu. kemudian ke kanan di tiga lagi, break apart, dua, break apart, dan satu, break apart, nah, kemudian, ini kita block ya, block, semuanya, kita tambahkan properties twin-nya kita ganti shape jadi dari angka 5 ke angka 1 dia akan berubah 4, 3, 2, 1 mungkin terlalu pendek ya, terlalu terlalu ganti ke jaraknya 20, 20, 20 10 S 4 3 2 1 Oke Gitu teman-teman Kuncinya adalah Kita harus mengubah teks Tadi menjadi uh, apa Artistic text Yang seperti gambar Atau vektor ini bisa kita ubah, kita hapus, kita apain itu bisa, teman-teman. Kita bengkokin juga bisa dia. Sudah dia dalam bentuk vektor, ujungnya kita tambahin, itu bisa. Nih, ini sudah seperti gambar sendiri, kita membuat gambarnya sendiri. Setelah kita break apa? Kuncinya di sana. Oke, okay, teman-teman. Sekian dulu. Jangan lupa di like ya, dan di subscribe untuk mendukung, mensupport channel ini supaya saya lebih semangat lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Halo teman-teman, jumpa lagi di tutorial makro media flash. Uh, masih membahas teks ya? Kali ini kita akan mencoba memberikan efek pada teks efek yang disediakan oleh makro media yang uh, sebenarnya tinggal kita klik aja sudah sudah memberikan efek tinggal kita yang mengaturnya langsung saja kita beri tuntuhnya akan di background dulu black okay. oke okay. Hmm, tulisannya, saya bikin Good lag. Okay. Oh iya, satu lagi, teman-teman. Eh, ini kita resize dulu ya, begini. Kita rubah ukurannya dulu. Nah, ini jarak antara teks ini. Ini sebenarnya bisa kita atur jaraknya di ini bagian. Uh, variable variabel ya di sini saya tambahkan jadi jaraknya 6 meter gitu. center ya, kurang ya kurang jarak kurang lebar ini dia akan memberi first tersendiri secara otomatis depresi jarak 10 senang hmm. okay. mengaturnya E, kali ini kita akan mencoba menggunakan efek yang ada di media. Dimana kita tinggal klik aja, efek itu akan mengubah satu layer ini menjadi e, memiliki efek tersebut. Contohnya, kita klik kanan di sini. Kemudian kita timeline efek, artinya satu timeline itu digunakan hanya untuk efek ini saja. Saya ambil contoh blur ya. Blur. Ini kita bisa mengatur ketajaman blur-nya. Uh, kita buat ngeblur secara center di tengah. Ke atas juga bisa. Kita mau lihatnya, update. Ke bawah juga bisa. samping kiri-kanan, pojok-kiri-pojok kanan atas. Nah, ini untuk durasinya di 10 saja biar, uh, enter ya kita coba jalanin ini lalu cepat efeknya kita ganti ya hamrin kita edit efek dari 10 kita ganti 30 biar agak lama Resolusi dibiarkan scale-nya, kalau scale-nya kita rubah, jadi ukurannya akan berubah. Oke, kita enter, testing. Nah. nah, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Kemudian, saya bikin teks lagi. Ini kita hidden dulu, kita dulu for you for you nah for you juga kita mau ganti efeknya menjadi kita ganti warna dulu. Tak nah, ya. Kita ganti efeknya tadi blur ya, sekarang explode. Explode juga nah kurang begitu kelihatan previewnya nya teman-teman kita oke okay aja, durasinya 20 kita coba okay. ini kita lihatin nah ini ini uh, pergerakan seperti ini sangat berpengaruh terpengaruh oleh uh, performa komputer ya teman-teman ya semakin tinggi RAM nya, semakin bagus visual grafisnya ya VGA nya itu pergerakannya akan semakin bagus tapi kalau kayak komputer saya ini ya patah-patah putus-putus tapi kelemahannya ini efek-efek yang kita gunakan dengan menggunakan timeline efek ini dia akan hanya berubah pada satu timeline time frame ya, satu layer dia akan merubah satu layer dan tidak bisa ditambahkan efek yang lainnya pada layer tersebut, kecuali efek yang berkaitan dengan teksnya yang ada di sini masih-masih di sini ya masih di pisaran efek-efek yang tadi kita tambahkan untuk misalnya efek uh, yang lain itu itu tidak bisa kita tambahkan. Misalnya di sini kita tambahkan keyframe, dia tidak mau karena simbolnya akan berubah. Oke, okay. jadi itu khusus untuk satu layer yang akan kita uh, buatkan animasi teksnya. Oke, okay. itu dulu teman-teman ya. Kita lanjutkan pada waktu yang lain, teman-teman bisa explore sendiri dulu, bisa coba-coba dulu, try and error oke okay, sekian dan terima kasih teman jumpa lagi di tutorial powerpoint kali ini kita akan mempelajari teknik uh, membuat fokus teks misalnya kita membuat sebuah list data kemudian pada saat kita klik dia muncul sesuai dengan uh, data yang kita kita klik akan menjadi fokus atau lebih besar zoom atau grow dengan menggunakan efek animasi grow and shrink Seperti yang ada di layar Klik sekali Satu muncul Klik yang kedua Tiga Empat Oke Ini ya teman-teman Tiga Empat Oke Kali ini kita akan mencoba membuatnya kita akan membuat di slide baru ya kita input text hukum A hukum B sosial D bulaya D agama okay. nah, Kita sudah membuat beberapa list data. Kita akan besarkan sampai ke 40. Seperti ya. Nah, kemudian kita akan menjadikan efek pertama yaitu uh, grow yang pertama kita blok semuanya kita tambah animasi kita pilih di grow and shrink nah jadi dia munculnya seperti itu jadi ketika kita play Duh, Nah, sekarang kita akan menambahkan efek berikutnya yaitu kita blok lagi Kemudian kita di tab animasi, di animation optionnya kita animation penyebab aktifkan terus kita add animation, kita tambahkan lagi grow and shrink. Jadi ada dua ya, dua kali grow and shrink. Tapi yang kedua ini kita buat start with previous ya hukum pertama start with previous nama semuanya start with previous kemudian yang di atas kita pastikan adalah star on click start on click semuanya oke okay. nah sekarang kita atur dulu logikanya ketika kita aktif di hukum yang pertama maka hukum akan membesar. Kemudian ketika sosial yang zoom membesar, maka hukum kembali kecil sehingga kita harus memperkecil size-nya dengan mengatur efek option. Kita size-nya kita kurangin jadi 70. Ya 70. Oke. Okay kemudian sosial juga 70 kita blok aja kemudian yang terakhir kita nggak usah pakai yang lama nggak usah pakai karena dia bagian paling terakhir dia akan paling terakhir uh, di zoomnya ya jadi dua-dua saja kita ya. timing option ini kita rubah menjadi custom 70 mental dan tujuh keduanya ya oke, sudah <laughs> sekarang kita atur posisi hukum itu berada di bawah sosial kemudian sosial di bawah budaya dan eh, budaya di bawah agama oke, okay, sekarang kita coba kita klik sekali hukum muncul Kemudian kita klik kedua yang sosial muncul, tapi hukum kembali ke posisi normal. C budaya muncul, oke. Okay. Untuk biar tidak terlalu lama pergerakannya, kita uh, blok semuanya. Lantas di duration-nya kita perpendek menjadi setengah. Saja 0,50 detik kemudian di enter Kita coba lagi ya Oke okay. Seperti itu teman-teman empat, tiga ya, puluh dulu Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Terima kasih Nah, sudah jadi sebuah animasi mobil berjalan bagaimana cara membuatnya? ayo kita lihat kita langsung saja buka head flash terdiri dari satu layer kita layer satu kita buat background kemudian kita tambahkan satu layer lagi mobil oke okay, pada layar background kita akan masukkan backgroundnya saya sudah siapkan kita import to stage ini background kita sesuaikan di posisinya oke okay. cukup setelah jadi backgroundnya kita lock aja biar nggak bergerak lagi oke teman-teman sekarang kita masukkan mobilnya, kita klik pada frame pertama di layar mobil file import import to stage kita pilih mobilnya oke, gambarnya besar kita stretch jadi kecil oke, kemudian kita taruh mobilnya di luar gambar kemudian pada time frame 70 kita klik kanan kita blok keduanya kita klik kanan insert keyframe. frame oke kembali ke player mobil kita klik pada frame terakhir kita pindah posisinya ke ujung Kanan, setelah itu di tengah-tengah time frame mobil ini, kita klik kanan, kemudian kita klik create classic twin, kemudian kita coba jalankan. Oke, kita kontrol enter. Setelah selesai, kita bisa klik export to movie atau to video salah satunya. Kita pilih di sini uh, tempatnya, kita taruh di video aja ya, video mobil save export. Show. Oke kita cek Kita pilih kanan ini gambarnya sudah jadi Oh sudah jadi Halo sahabat YouTube Mudah-mudahan kita semua sehat ya Kali ini kita akan lanjutkan belajar Bagaimana membuat karakter untuk uh, Dijadikan animasi nantinya Dengan Adobe Flash Karakter ini adalah gambar dengan basic vector Jadi kita langsung aja ke dkp udah buka ada flash buat file baru dengan format .exe script 3 oke okay. nah sini sudah ada tersedia layer satu dan masih kosong, belum ada library saya akan mengisi library nya dengan sebuah karakter Ya, kita bisa tarik langsung taruh di library atau juga kita bisa import import to library selanjutnya kita tarik ke stage kita akan mulai membuat gambar ini gambarnya ada watermarknya saya download di google ada watermarknya jadi kita harus bikin sendiri ya teman oke kita mulai dengan membuat kepala dulu kita besarkan dulu size sampai besar oke okay, kemudian kita buat new layer kita isi dengan makro pala aktifkan frame frame nya kemudian mulai kita mengambil ini disini the B B Oke okay, pada tutorial kedua ini tutorial kedua Adobe Flash ini kita akan jelaskan satu persatu tahapan dari persiapan animasi Adobe Flash. Ah. Uh, kemarin kita sudah punya empat layer kepala, badan, tangan dan kaki tangan kita harus memisahkan antara tangan kanan dan tangan kiri menduplikat menjadi tangan kiri antara kita empat dulu dipisah dulu Tadi di grup, kemudian di blok, kemudian di grup kakinya juga dipisah dulu. Ini kebetulan sudah saya grup, ya. Oke, okay. pada bagian ini kita memisahkan bagian tangan bagian atas dan tangan bagian bawah, dan untuk ini saya andrope lagi andrope ini juga dia andrope dulu oke okay. kita mulai dari kaki selesai kaki kita duplikat jadi dua. ini kakinya untuk sementara. Dukun kaki kita dekat, saya bisa ya. buat kaki kiri. yang ini kita ganti dengan kandang. biar tangan juga ini kan juga ada dua ya. Jadi, ya sekarang tangan sekarang tangannya kita Kita, kita blok. Kemudian kita duplikat. Kiri, oh, no. Oke, okay, kita susut Sekarang kita susun. Tangan kiri kanan kita taruh dulu kaki kanan kaki kiri tangan kanan tangan kiri nah tangan kiri harusnya dia pada paling bawah sehingga badannya kita lock lagi, badannya kepala kita lock lagi, oke okay. jadi urutannya. Tangan kiri, kaki kiri, badan, tangan kanan, kaki kanan. Nah, setelah kita memiliki semua bagiannya, kita akan mulai membuat gerakan berjalan. Kita blok pada frame ke-10 kita insert keyframe kita mulai dari pergerakan tangan di sini di frame-frame 1 -frame pergerakan tangan kita yang kanan di depan pergerakan tangan kiri di frame-frame kaki kiri yang satu centernya harus ditaruh ditar di angle paha. di depan hai, hai, ke belakang Kita mulai dari gerakan ini Jadi ini Kita apas Ini kita copy lagi Gerakan yang ini yang kita copy Sekarang Copy Frame Lock As A-frame Kita mulai dengan tangan Kiri Tangan kanan bergerak ke tengah satu ini akan membuat sebuah background insert untuk import to library saya cari sebuah gambar Enggak, ada rp classic Queen 10.000 kurang pada satu akan kita masukkan orangnya. pekerjaan yang tidak begitu teliti nah, cukup lumayan lah sama -sama. resolusinya juga cukup besar oke barangkali itu dulu nanti akan saya buatkan lagi yang lebih detail yang lebih rinci tentang Pembuatan animasi orang berjalan, serta nanti akan kita tambahkan dengan karakter yang lain. Terima kasih. Halo teman-teman. Apalagi di tutorial full media frame. Kali ini kita akan belajar untuk membuat animasi shape, yaitu perubahan bentuk dari satu objek ke objek lain. Tapi untuk animasi ini kita harus menggunakan objek yang e, berbentuk vektor yang bisa kita buat sendiri di Macromedia Flash. Oke, okay. langsung aja kita buat contohnya. Sama di frame 1 misalnya, ini contoh ya. Frame 1 kita buat sebuah objek. segitiga hmm, segitiga ah. dengan warna biru kemudian di e frame 20 atau terserah berapa sebenarnya perubahan kita inginkan ya kita buat di frame 20, contohnya blank keyframe, nih dengan objek bulat dan berwarna merah. Oke, okay. kemudian di antara frame segitiga dengan yang bulat di antaranya, rentangnya itu kita buat Uh, motion tap ya, kita klik di tengahnya. Kita pindah ke properties di bawah, kita klik step, kita lihat kita enter. Nah, kita sederhana. Nah, catatannya itu harus kita buat di mode gambar vektor, artinya dia merekam sudutnya sudut dari gambar kita itu terekam oleh aplikasi makromedia flash oke, okay, barangkali itu dulu ya nanti untuk selanjutnya kita akan belajar yang lain lagi terima kasih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 kita akan membuat di slide baru ya kita info teks hukum nah hukum eh sosial eh budaya di Agama. Okay. Nah, kita sudah membuat beberapa list data. Kita akan besarkan sampai ke 40. 40 ya. Nah, kemudian kita akan menjadikan efek pertama yaitu uh, grow yang shrink pertama kita blok semuanya kita tambah animasi kita pilih di grow and shrink nah jadi dia munculnya seperti itu ketika kita play betul usaha nah sekarang kita akan menambahkan efek berikutnya yaitu kita blok lagi kemudian kita di tab animasi di animation option nya kita animation pane nya kita klikkan, terus kita add animation kita tambahkan lagi grow and shrink ini ada dua ya dua kali grow and shrink tapi yang kedua ini kita buat start with previous Ya, hukum pertama: start with previous. Pertama, semuanya start with previous. Kemudian, yang di atas kita pastikan adalah start on click. Start on click, semuanya oke. Okay. Nah, sekarang kita atur dulu logikanya. Ketika kita aktif di hukum, langsung pertama maka hukum akan membesar kemudian ketika sosial yang zoom membesar, maka hukum kembali kecil, sehingga kita harus memperkecil kecil size-nya dengan mengatur efek option size-nya kita, size kita kurangin menjadi 70 bentar hukum 70 oke okay. kemudian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 Keduanya, ya, oke. Sudah nah, sekarang kita atur posisi hukum itu berada di bawah sosial, kemudian sosial di bawah budaya dan budaya di bawah agama. Oke, sekarang kita coba. Nah, klik sekali hukum muncul, kemudian kita klik kedua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 0,50 Ketik kemudian di enter Kita coba lagi ya Oke Seperti itu teman-teman Nah, lain -teman. ya, kali itu dulu Sampai jumpa di Tutorial selanjutnya Terima kasih